toksikologi industri. dari terkait dengan peraturan perundangan untuk belakang, pengertian istilah dan klasifikasi bahan toksik, pertubuhan toksik masuk ke dalam tubuh, pertama mempengaruhi pemaparan dalam toksik, standar yaitu nilai ambang batas faktor kimia di udara tempat kerja atau tlp, dan bei, serta pengendalian. peraturan perundangan undang-undang nomor 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Kepenakar ke, 18.7 garing men garing 1997 Tentang pengendalian bahan kimia berbahaya di tempat kerja Permenaker trans nomor 13 garing men garing 10 Garing 2011 tentang NAB faktor fisik dan faktor kimia di udara lingkungan kerja Kepes nomor 22 garing 1993 tentang penyakit yang timbul akibat hubungan kerja Permenaker trans per titik 02 garing men garing 1980 tentang pemeriksaan kesehatan tenaga kerja dalam penyelenggaraan keselamatan kerja. permenaker trans titik 03 garing men garis 2 Tentang pelayaran kesehatan kerja. Latar belakang, interaksi tenaga kerja, mesin, dan lingkungan kerja seperti ini. Bahan kimia salah satu bagian dari lingkungan kerja. Contohnya ini, cerobong asal di lingkungannya. Industrialisasi, perkembangan industri menghasilkan kebutuhan berbagai jenis bahan kimia dalam jumlah yang cukup banyak untuk aktivitas produksi sehingga lingkungan kerja terpapar oleh bermacam-macam kontaminan. Lalu bahan pencemar udara toksik yang sering dijumpai di tempat kerja diantaranya adalah gas anorganik, SO2, Cu, nitrat, oksida nitrat, amonia, NOx gas, dengan seseorang, bensin, toluan, sinan, atau mika, debu respirable dan inhalable, sedekah bertebaran dengan lain, lain, serta serat asbestos dan lain-lain. efek yang terjadi, gangguan kesehatan terhadap tenaga kerja akibat terpapar bahan kimia, pengaruh yang dapat timbul akibat terpapar bahan-bahan toksik di lingkungan kerja, diantaranya, antaranya iritasi, alergi, dermatitis asma, silikosis, aspetosis cancer, leukemia, racunan sistemik, dan lain-lain. Toksikologi industri terkait dengan bahan kimia toksik yang digunakan di industri. Definisi ilmu yang mempelajari pengaruh pemajaran bahan toksik yang dipakai di industri, mulai dari bahan baku, intermediate, hasil produksi terhadap tenaga kerja. Pengertian toksin atau racun, zat yang dalam dosis kecil dapat menimbulkan kerusakan pada jaringan hidup. Zat yang bila masuk ke dalam tubuh dalam dosis cukup Bereaksi secara kimiawi dapat menimbulkan kematian atau kerusakan berat pada orang sehat Zat yang bila masuk tubuh dalam jumlah cukup Secara konsisten menyebabkan fungsi tubuh menjadi tidak normal Semua zat pada hakikatnya adalah racun Hanya dosis yang membedakan racun atau obat Istilah toksisitas adalah kemampuan racun untuk menimbulkan kerusakan apabila masuk ke dalam tubuh, renovasi organ yang rentan terhadapnya. Sinobiotik adalah semua bahan asing bagi tubuh, misalnya obat bahan kimia, dan lain-lain. Keracunan atau intoxikasi adalah keadaan tidak normal akibat efek racun, perubahan morfologi, fisiologi, pertumbuhan, dan perkembangan tubuh, atau pengurangan usia hidup suatu organisme. Hazard, itu kemampuan suatu bahan kimia yang dapat menyebabkan efek merugikan terhadap organisme atau lingkungan. LD50, dosis yang dapat menyebabkan kematian, lethal, lethal dose. pada ya. 50% percobaan. Organ target adalah organ yang paling sensitif terhadap pajanan yang terjadi. Klasifikasi racun berdasarkan sumber, sumber alamiah atau buatan adalah flora, fauna, atau sintesis di laboratorium Sumber titik, area, sumber bergerak Dipakai untuk melakukan pengendalian Sumber domestik, komersial, atau industri Berdasarkan wujud, berguna untuk memahami efek yang mungkin terjadi Serta pengendaliannya pada cair atau gas Berdasarkan ukuran, bentuk, dan densitas Serta komposisi kimiawi dan fisika Dapat memberi petunjuk mudah tidaknya suatu kontaminan masuk ke tubuh dan cepat tidaknya menimbulkan efek dan sampai beberapa seberapa jauh efeknya ini adalah relative size of lung damaging particles ini berbanding dengan ukurannya antara aerosol sampai dengan lung ya. particle diameter satu mikron itu sekitar 0,0 54 inci ya. Berdasarkan sifat toksisitasnya, LD50 ada extremely toxic ukuran kurang dari 5 mg per kg BB, highly toxic itu jika 5-50, moderately toxic 50-500, slightly so, toxic 500-5000, practically toxic dari 5000-15000, relatively harmless itu jika lebih dari 15000. Berdasarkan sifat fisika kimia, ada korosif, eksplosif, radioaktif, evaporatif, dan reaktif. Berdasarkan terbentuknya pencemar, pencemar primer, terbentuk dan keluar dari sumbernya, pencemar sekunder setelah transformasi pada di lingkungan. Berdasarkan efek kesehatan, fibrosis, terbentuknya jaringan ikat secara berlebihan, granuloma, jaringan radang yang kronis, merah, demam, itu suhu badan melebihi normal, suhu 32-39 derajat celcius, Terjadi setelah terpapar 4-12 jam Asfiksia, alergi atau sensitivitas berlebihan Kanker, mutan, cacat bawaan karena teratogen Keracunan sistemik, keracunan menyerang seluruh tubuh Berdasarkan organ target, berdasarkan organ yang diserang Hebatotoxic, meracuni hati Nefrotoxic, ginjal, nefrotoxic, eh, saraf hematotoxic meracuni darah atau sistem pembentukan sel darah Neomotoxic itu meracuni paru-paru berdasarkan hidup atau matinya racun, racun biotis, biotoksin racun abiotis. Ya, ini simbol hazard kimia. Poison, poison gas, corrosive, harmful, permeable, oxidizing, radioactive. Pertubahan toksik masuk ke dalam tubuh bisa inhalasi melalui pernafasan seperti gas, uap, debu, dan aerosol absorpsi melalui kulit, itu liquid, ingesti melalui mulut, itu debu dan liquid, atau injeksi ya? Nah paru-paru ini strukturnya ya. dari bagaimana dari primary bronkus secondary dari bronkus ter, bronkus bronchial terminal bronchial dan alveoli. Unit proses hazard dan rute masuk ke dalam tubuh abrasive lasting itu dengan inhalasi silika, logon, dan debucat acid atau alkyl treatments acid prickling HCl, HNO2, H2SO4 H2CR2O4 acid bright dips HNO3 atau H2SO4 molten caustic descaling bath atau high temperature itu inhalasi dengan uap asam contact water terbakar atau burn inhalasi melalui NO2 uap asam, asap uap kontak kulit terbakar atau burn kemudian untuk unit proses blending atau mixing powder dan atau liquid dicampur untuk membuat produk In melalui inhalasi itu debu mist material toxic kontak kulit material toxic crushing atau sizing inhalasi debu silika bebas Degreasing itu inhalasi warp. kontak kulit dermatitis dan absorpsi Kebakaran dan ledakan jika flammable, Metabolik itu karbon monoksida bentuk dari methylene chloride. Vapor degreaser, trichloromethylene, methyl chloroform, inhalasi to kontak kulit, dermatitis dan absorpsi, Electroplating, coating metals, plastik dengan metal, copper, chromium, cadmium, gold, silver. Inhalasi, mist asam, HSN, mist alkali, mist kromium kontak kulit, asam alkali, anjasi, senyawa sianida, furnace operation, inhalasi fio gas CO, esolua, grinding atau polishing inhalasi debu toksik, machining inhalasi partikel logam toksik, cutting oil mist, kontak kulit, solvent, cutting oil, material handling and storage, inhalasi karbon monoksida, debu dari conveyor, emisi dari tumpahan bahan, kebocoran container mining atau drilling blasting, inhalasi debu silika NO2 dari blasting painting, spraying, inhalasi itu mist atau uap material toxic soldering itu inhalasi fium lead dan camium welding itu metal cutting, inhalasi dan fium logam ini ada contoh hubungan dosis dan respon jadi kurva hubungan dosis respon bantong sepeda serkan LD50 perbandingan ketercobaan kurva hubungan akumulasi bahan toksik dalam tindan tubuh dengan durasi pemaparan ya, absorpsi distribusi penimbunan, metabolisme dan ekstraksi senobiotik dalam tubuh ya, ini lah contohnya dari food skin ya. pengaruh racun dan bahan kimia ini jadi kalau untuk iritan atau korosif itu bisa pada mata kulit dan terbaru paru Beberapa menit sampai beberapa hari ya waktu efek inflamasi terbakar, melepuh Seperti Amonia, ya, sulfat Nitrogen, Oxida, Caustic, ya. ya, ini berbeda-beda ya Teriritan Erritan, no. Alergi, Dermatitis, Carcinogenic Poison, maupun Asphyxian ya. Namun kalau akibat debu mineral oh. Seperti ya, asbestosis terjadi karena inhalasi debu asbestos, asbestos ter terdiri dari campur berbagai silikat, yang terpenting itu magnesium silikat. Pekerja berisiko terjadi pada pertambangan penggilingan pengolahan asbestos. Gejala asbestosis itu sesak napas, batu, kelainan puteronsen, TLV, asbestos itu 0,1F per sisi, semua bentuknya. Contoh pnya sebisa mungkin menarik fibrosis, asbestosis, dan asbestos padis saat so, up autopsi. Ini dari silis scan mesothelioma, kanker pleura, ya. asbestos worker suffering from diffuse malignant pleural mesothelioma absolutely fatal. Lalu ada silikosis terjadi akibat menginhalasi debu silika bebas (SiO2). Jenis kerja berisiko silikosis untuk menambang dan ekstraksi batu-batu keras, penghalusan dan pemolesan batu, pabrik keramik, proses kerja yang menggunakan pasir sebagai amplas. Gejala silikosis ringan yaitu sesak napas, batu kering tidak mengganggu kerja. Silikosis tingkat sedang selalu memperangi kemampuan kerja. Silikosis berat yaitu sesak napas tidak mampu bekerja. tlv TWA silika 0,025 mg/m3 premendary fibrosis dan kanker. Ya, silikosis ada simple silikosis yang small discrete nodules sedikit sedikit complicated sedikit ya. lesions increase in size grow together to form larger masses sedikit sedikit sedikit sedikit sedikit sedikit debu campuran bermacam batu karbon silika bebas ya, terjadi pada pekerja tambang batu bara pada stadium dini tidak dijumpai gejala penyakit nama koniosis timbul pada kadar debu sangat tinggi pada stadium lanjut terjadi gangguan fungsi paru Disinosis itu terjadi pada inhalasi debu kapas ya. penyebab sebenarnya belum diketahui secara pasti teori adanya efek mekanis debu kapas yang biru adanya kontaminan yang berpengaruh pada pernafasan dermatitis kontak pada petroleum ini contoh kasus kontak dengan pelarut organik terpapar berulang kali dengan tar atau dengan coal tar memberikan tangan dengan strong petroleum solvent hilangnya pigmen kulit hypopigmentation reaksi irritasi reaksi vertikalnya reaksi alergi jerawat acne vulgaris faktor yang mempengaruhi pemaparan bahan kimia toksik aktivitas kerja, bila kuantitas bahan toksik yang digunakan besar dan jenisnya banyak, maka potensi pemaparan bahan toksik terhadap lingkungan kerja dan tenaga kerja juga besar karakteristik fisik bahan kimia toksik ukuran partikel, respirable, inhalable sebab volatilitas mudah menguap, tidak mudah menguap proses yang menggunakan suhu tinggi namanya waktu pemaparan, durasi pemaparan, pemaparan bahan toksik Semakin lama tenaga kerja terpapar bahan toksik, maka risiko yang akan terjadi semakin besar. Frekuensi pemaparan, semakin sering terpapar bahan toksik, maka risiko gangguan kesehatan yang akan terjadi semakin besar. Efek bahan toksik terhadap tubuh, racun lokal, ya, dapat terjadi pada saat pertama kontak ingesti material kaustik, inhalasi material iritan, racun sistemik, yaitu absorpsi, distribusi target organ, Mercury menuju otak, diliti menuju CNS. Yang reversible terdapat pulih konsentrasi ban toksik rendah dan waktu pemaparan singkat. Irreversible tidak dapat pulih konsentrasi ban toksik tinggi dan dari waktu pemaparan dan waktu pemaparan nama Agar langsung itu segera terjadi setelah pemaparan, misal efek pemaparan cyanida. Efek tertunda itu terjadi beberapa waktu setelah pemaparan, misal efek terhemogenik. Transformasi metabolik, biotransformasi, itu bahan toksik di dalam hati menjadi dengan bentuk enzim metabolik menjadi metabolik larut dalam air terpolar mudah dieksekresikan. Reaksi biotransformasi reaksi kimiawi fase 1 oksidasi itu di lokasi inter reticulum retikulum endoplasma sitokrom P450 mono mitokondria monoaminosidas sitoplasma itu dehidrogenase Redupsi itu retikulum endoplasma dan sitoplasma Pas 2 ada konjugasi retikulum endoplasma dan sitoplasma Beberapa asam dan basa kuat jika mengalami reaksi biotransformasi maka diekskresi seperti zat asam. Zat menjadi anilin di reduksi ester itu menjadi asam alkohol itu hidrolisis Sistem ekskresi tubuh ginjal merupakan ekskresi utama hampir semua bahan berbahaya dikeluarkan melalui ginjal hati empedu dan asih Standar TLV dan BEI dari ACGI ACGI Ini ambang batas yang ambiat atau TLV, TLV TWA 8 jam per hari, 40 jam per minggu. TLV Style itu 10 menit. TLV Ceiling bacaan tertinggi tidak boleh dilewati. Biological Exposure Indices BAI dan konsentrasi material indikator biologis. Biological Exposure Indices, indeks paparan biologi. Pengukuran risiko paparan berdasarkan BEI analisis dalam sampel berupa darah, urin, rambut, saliva, air ludah, kuku, dan udara pernapasan. Ya, ini monitoring biologic ACGI Itu dari 11 ya. Jadi bahan kimia, bahan kimia itu bedakan ya, dengan spesimen indikator biologic atau sampel BEI ya ya Ini contohnya adalah seton, lead, normal karbon monoksida monoxide, cadmium, dan toluen. Atomic absorption spectrophotometry untuk pengukuran kadar logam berat. Ini alatnya ya. Ada juga gas chromatography GC untuk pengukuran hidrokarbon. Spectrophotometer UV atau VIS. Personal dust sampler untuk pengukuran kadar debu. Uh, pengendalian pengendalian teknis, ya. eliminasi, substitusi, ventilasi, dan lain-lain. pengendalian administrasi, sistem labeling, monitoring lingkungan kerja, monitoring biologik, waktu sampling, akhir shift, akhir shift pada akhir minggu, jenis spesimen, darah urin, rambut, kuku, saliva, udara, pernapasan, indikator biologik, standar bae. kebersihan umum, fasilitas sanitara, dan hidden perorangan, pelatihan, dan pendidikan, rotasi pekerjaan. Alat pelindung diri, personal protective equipment.